pengen sesuatu ya pengen materi pengen kedudukan pengen lulus anaknya ujian kan tiba-tiba terjadi sesuatu diratapin alih-alih meratap alih-alih membuat status alih-alih menyulitkan diri kata Allah terima dulu proporsional setelah itu dekatkan diri kepada Allah turun diri dalam Allah begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada Allah. tenang dulu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 yang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai masa yang sekarang gak selesai itu prinsipnya